Ingat lah, masjid tu rumah Allah, bukan rumah hampa Assalamualaikum, apa khabar semua? Ya saya harap semua sihat, duduk di rumah, sama-sama kita Eh tak boleh, uh, tak boleh dah tu pakai, tak boleh pakai duduk di rumah Sekarang ni semua dah merata-rata dah So kita jagalah keselamatan dan kesihatan masing-masing Okay, so hari ni scene just Dia, dia jadi macam terkilan lah sebenarnya. Dia basically, uh, contoh dia macam ni, semalam di masjid First time, biasanya kan baru pindah dekat satu kawasan tu. So, kat situ ada dua masjid. Okay, majit pertama tu, biasanya pilih lah buat anak-anak asin aming airik tu, pismayang. Mahjid pertama tu ramai lah budak-budak. Contoh ada semua meriah. Maksudnya, penuh lah pak majit tu pak. Dah ramai lah. Ada budak, ada orang tu, ada remaja. Semua-semua jenis. Tak ada masalah dan yang jaga masjid jatrah, yang so-scan tu budak-budak kat tepi-budak so semayang macam okey lah Eric besak lah, Eric budak duduk kat tepi yang amai tu semayang tak apa lepas tu macam lepas tu dua amai kata, Daddy nak balik lah dia nak mengaji ke rumah nak, tak apalah so Yesin hantak balik hantak balik dia, dan Yesin satu pergi masjid sebab dah test lah semayang masjid ni macam best lah okey macam tak apa tepi masjid ni kuda nak solat terawih so Yesin jalan dengan Eric dah pakai motor jalan dengan Eric, jalan punya jalan baru nak masuk nak buka sleeper dia wajib, oh stop, stop Oh, hai, kata, oh ni tak boleh masuk, budak-budak tak boleh masuk ni Ni, ha, ni ha, kecil ni tak boleh masuk Haa, tak boleh, haa oh, tak boleh, tak boleh Tu isi tengoklah majik ni sempat, Sami jalan tengok telefon Tengok Hmm, patutlah, majik tu kosong, tak ada orang, tak ada budak-budak Yang ada budak-budak remaja, lepas tu, Adalah, sebiliti orang-orang tu, tak tu umur 30, 30, duk lepak-lepak kat tepidu, macam Ila hati, eh Awak oh, budak-budak, tak boleh tapi, macam Macam, macam, tak apa, eh, okay? lepas tu Eee, lepas tu dia buat Eee, Eee Eee, So, Yasin nak kena explain lah kat Eric Haa, uh, Eric kata, uh, kata Eee, tak boleh masuk ni eh. Majlis tak bagi Eric boleh cakap ke ni Tapi, Eric kena pakai mask So, faham tak? Macam mana kita nak explain? Budak tu dah ikut SOP, Eric dah buat dah Dia dah ikut SOP, tapi tak boleh masuk kan? So, macam, kita sebagai mak opak, macam mana, Macam mana kita nak explain kat dia? So, sambil jalan tu, duduk mabak tau Kenapa Airi tak boleh semayang? Dia macam tak boleh nak brain out. Kenapa Airi tak boleh nak semayang? So macam, lepas tu boleh tengok lah video kat video ni. Eh? Okay. Apa dia, Eric? Ni kan tua. Kenapa tak boleh masuk? Eh, patutnya surau semua boleh masuk kan? Uh -uh. Budak kecil ke, budak besar ke, budak tua ke, semua boleh masuk kan? Uh -uh. Tapi dia tak boleh masuk? Apa uh Ya. -uh. Apalah majik macam ni kan? Ish, ish. So, dia apa tahu lebat hmm baik tayar jadi masjid kan eh. ah. baik baik tempat orang totor kan eh. ah balik <laughs> baik dia balik jom kita baliklah so hamba tengok video tu sedihan macam mana kita nak bagi tahu kat budak macam uh, sekarang tak boleh main uh, budak-budak tak boleh so kat dia dekat upeh kenapa masjid lain boleh so so kat, kat sini yes yes, yes nak sini yes, nak macam yes, Tu rumah Allah kot. Bukan rumah kita nak halang-halang orang. Eh, saya fahamlah. Mungkin hampa risau budak-budak bising kacau. Hampa lagi risau budak-budak bising kacau hampa solat daripada budak-budak taman. Faham tak? Cukup-cukup lah pandemik ni. Kita dah belajar. Banyak dah time pandemik. Dua ni kita belajar. Masjid dah kosong. Hanya boleh main AJK je. Berapa kerak je boleh main-main dengan -main, mayan main, main, jarak-jarak. Sekarang dah boleh rapat. Soh apa semua. Rapat jadah apa semua bagai. Still nak halang-halang benda-benda ke ni? Benda-benda yang kata budak-budak. Tak Datarlah mungkin pengurusan masjid tu sendiri ikut yang problem yang Yasin harap pengurusan masjid hampa kena keluar pi tengok masjid-masjid kat luar sana. Kalau tak boleh luar negara main dalam Malaysia pun cukup. Macam mana depa boleh kembang sebab apa depa sebab masjid ni ada satu institusi yang yang suci bukan hanya untuk orang tua saja yang orang tua yang nak meninggal aja pi sana dah. Dari kita kenal ajar pi masjid. Yasin baru nak ajar budak-budak sembahyang tarawih. Macam mana kalau ada masjid masih buat macam ni? Sedih ya, Sedih kalau masih masih ada lagi pengurusan macam ni. Masih ada lagi masjid boleh buat guni. Bu bu bu bu Cukup-cukup lah kita belajar. Dan hopefully... Yasin tak kata semua masjid. Dan Yasin rasa Yasin lagi suka masjid lagi satu tu lah. Dia jadi macam, aduh... Dulu Yasin dah pernah kenal dah. Yang Yasin... Berapa tahun lepas? 2017. Yasin dah tidurkan masjid tu. Yasin Musafir. Yasin tidurkan sahab. Baring lah. Baru, baru balik. Baru balik event. Nak tidur sahab sementara tunggu ada orang ambil kan. Eh itu bagaimana pipaci duma ambilkan. Hoi, bangun bangun bangun, tak leh tidur sini. <gul> ah tak macam ceritalah, ah, ah tu lagi beban. Tapi ini nak mai budak nak mai terawai kita yang lama-lama dah lama tak mai terawai kita nak ajak, nak bagi budak-budak kenal. So apa bu? Kalau bayangkan kalau semua orang tu tua dah mati, siapa nak nak imarahkan masjid tu? Kalau kalau bukan budak-budak muda ni. Yang budak-budak-budak lepak tu, Han tak mahu pun nak ajak pergi semayang Han dah halau budak-budak kecil nak pergi semayang Han nak pergi belajar semayang Sila-silat dia, sila-silat semayang budak-budak tu Kamalah, buka sikit minda, cukup-cukup dah cukup lah, cukup lah. <tuh> Sedih ya macam Ingat lah, majlis tu rumah Allah, bukan rumah hampa Itu saja kot daripada Yasin Semoga dapat something dan kalau hampa ada apa nak komen ada pengalaman Bim Haji yang kena hala nah boleh komen lah, kat bawah ni. Hopefully dapat benda ni bu bukan nak kita nak maki kita apa dah. Kita macam tolonglah buat takkan tak boleh buat something good. Ha, at least buka mata, buka minda, buka otak apa kan. Mungkin tak tahulah, tak tahulah apa berlaku. Saya pun tak tahu apa berlaku di Majid. Okay, itu pun video daripada saya. jangan lupa like, komen dan share video saya gambar fail. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.